Sore, saya bersama dengan Pak Dandim, Mak Eros, Monfi Ade dan Eko Suroso. Antara yang hitam dan yang putih. Semua hitam, Sekarang sama-sama hitam. Kita sedang ngobrol sampai sambil menikmati kopi, kotor. motor kopi, kopi. dua langsung macleng, makya, makya. Ya, macleng ma dan makya. Lihat tuh artinya langsung tersegar, terbuka. Kalau macleng nah itu agak agak susah, di gak susah di dijelaskan. Ya, Dia cuma orang Jawa Dia orang Jawa yang tahu. Tapi yang jelas ngetem. Jenengan memang ngetem. Ya, so ini saya lihat banyak sekali tenda-tenda di lapangan Sampai tulapan kordin, ada panggung Ada acara apa itu? Sebenarnya itu ada acara pameran UMKM Pamerah UMKM Festival musik Dan festival musik Terus ada lomba-lomba yang lain Dan lomba-lomba yang lain Termasuk salah satunya melukis bagian anak-anak ya? Iya, anak -anak. Fashion Show, fashion show. itu dalam rangka kegiatannya Pemuda Pancasila, Pemuda Pancasila berkolaborasi, berkolaborasi dengan PNI dan Polri. Polri yang ada di Toraja Utara. Khususnya Kodim 14-14 Toraja dan Polres Toraja Utara. Nah, memang ini tujuannya adalah salah satu, utamanya membangkitkan ekonomi kerakyatan. Membangkitkan ekonomi kerakyatan yang ada di Toraja Utara yang kalau tidak salah sempat uh, down akibat dari pandemi COVID yang berpajangnya. Jadi ini diharapkan bisa mengundang baik masyarakat lokal maupun juga masyarakat dari tempat lain wisatawan e, dan sebagainya biar bisa tertarik karena ini akhidun yang menarik menurut saya. Sesul-sul kalau tidak salah ya? Sesul-sul. Ya festival band-nya itu sesul-sul. Jadi pilihannya dari peraja saja. Jadi yang jelas, nanti banyak orang-orang datang baik sebagai peserta maupun yang nonton dan tentunya mereka akan menginap di sini. Nah, hotel, hotel di sini akan penuh untuk mereka. Tiga nah, manis nah, ekonomi akan apa namanya kegulit. Memelihat menggeliat. Iya. Ya. Ini sampai kapan? Ini dari hari ini tanggal 7 sampai dengan tanggal 10. 7 sampai 10. 7, 8, 9, 10, 4, 4 hari. hari. Ya, bagusnya hmm. kalau dilaksanakan sebulan gitu ya. Iya. Demak, Im, im, acara yang lain Dananya ada. <laughs> Memang ini hebat juga Para teman-teman kita dari Pemuda Pancasila Bisa merangkul banyak pihak, ya, pihak. Untuk bisa mendukung kegiatan ini. Termasuk pemerintah Kabupaten Toraja Utara ya? Iya Saya dengan begitu ya, ya, ya, ya. Jadi bagi masyarakat Baik yang di Toraja Utara Maupun yang di luar Toraja Utara Pada tanggal 7 sampai dengan 10 Desember 2022 silakan datang di acara pameran uh, musik bisa sosial dan apa namanya? pameran UMKM ya, yang diselenggarakan tempatnya di lapangan sport 14 14 Toraja ya gratis ya gratis gratis, gratis. Masuk, gratis. masuk gratis masuk gratis kalau, mau, kalau mau beli apa-apa bayar ya mungkin <laughs> nanti kalau sampai di sana Masuk Stam, ya sekarang gratis besok bayar Iya <laughs> Apabila ada yang dibeli ya? Atau sekarang bayar besok gratis Iya <laughs> Kayak itu ampe nya Bang Uish. Aduh sore saya, saya. saya Ini bener-bener ini ya ya wow. Jadi kan itu ada festival bandnya betul, betul Terus ada dengar, dengar itu katanya Polras juga punya band itu Ya ya nanti didaulat untuk tampil di pembukaan jadi gemen. kita akan membawakan musik kebyar kebiar. tapi ini sebetulnya tidak hanya personel polres, tapi juga bersama teman-teman dari Bangunan Pajajaran. Oh, iya, rencananya malah dari koordin cuma suaranya lagi, iya, so. suaranya saya oke iya. nah. oke. Okay, okay. tapi yang menariknya itu wow. saya dapat infonya itu apa main juga gitu. Ya, nah, iya. ini saya terpaksa. karena pemain bassnya tidak ada jadi oh. saya dikorbankan jadi kalau salah-salah kan gak rest gak <laughs> <salah>. <laughs> oke, oke berarti benar ya informasi itu ya? betul, oh, betul ini pasti tentunya mari masyarakat kita harus lihat nih saksikan bagaimana Kena kelihatan kamu gadulnya nah, harus main bass kapolres membetop betop best. bas. selamat siang Para pemirsa sekalian, ternyata Pak, kita kedatangan tamu lain. yang sangat istimewa, terima kasih, kata saya. Siap. Terima kasih, Pak Wakil Bupati Bogor Jaya Utara. Juga sebagai Ketua MPO, MPO ya, ya. Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila yang sebentar lagi Bawang juga akan mengadakan acara yang di mana? Dari mana Pak? Siap. Saya baru dari kantor. kantor. Memimpin rapat stunting, bunting. Kalau oh, enggak stunting, stunting itu kalau perempuan yang itu loh, yang habis menikah itu kan yang hmm. besar. Itu stunting. stunting itu itu itu itu itu itu bunting <hati> sasaran iya Biar jadi ya? ya jadi untuk ibu hamil uh, biasa. gadis itu semua sasaran yeah, uh, iya. pencegahan Wah, dan jadi, penurunan stunting bisa ya Wah, iya. stunting. aku udah berapa jam ngomongin stunting yeah. jadi udah, udah cukup cukup kira-kira pesannya untuk masyarakat terkait dengan hmm. stunting itu ya uh, terkait stunting tugas kita sekarang bagaimana kita mempercepat penurunan target pemerintah pusat prevalensi itu 14 persen Jadi ini harus dikerjakan bersama Jadi tidak hanya Dinas uh, Pemberdayaan Peruntuan, Wariduahana, uh, BKKBN Tapi semua ya, tidak hanya DP3, B2KB, dan Dinas Kesehatan Tapi kita semua Termasuk apa, apa semua ini, sampai ya. di lurah dan uh, lempar. Perhatikan ya, ya, perhatikan masyarakat sekitar. Ya. Saya hmm. mau tanya, ini saya dari tadi kan belum tahu apa stunting itu, kan? Dan ke tahu tadi, tuh, itu perempuan yang hamil itu stunting. Kita hmm. puting ya, kita mau tahu nih, stunting hmm. itu apa. Ya. Ya. Kalau stunting itu kan terhambatnya pertumbuhan, pertumbuhan. Uh, anak, anak, ya pendek. Ya, Oh, pertumbuhannya tidak normal? Iya Atau sila kita uh, pendek ya pendek. Oh, ini kaitannya sama tinggi? Tinggi, hmm. iya tinggi. Sama juga ini, apa? Kemampuannya Iya, ya iya, ya, ya, kesitu Seperti itu Memang kalau yang utama itu sebenarnya gisir Gisir Kasupan ya. gisi. gisi gisir Kasupan gisir gisi pada saat ibu hamil dan pada saat anak tertunggu, pokoknya seribu hari ke pertama lah kehidupan. Tapi ya. nah, ya. kalau di strata masyarakat kita ini lebih banyak di pedesaan atau perkotaan ya terkena apa namanya itu lagi. Ya. Nah, Kalau tadi kita lihat sebarannya memang lebih banyak di luar, tapi ya agak eh, surprise juga ada dua kasus di Kota-kota kalau kalau dasarkan logikanya kalau orang-orang di daerah perkotaan itu rata-rata lebih informasi lebih mudah mendapatkan isi juga lebih mungkin hmm. lebih diperhatikan makanya kita memproyek bersama karena entah oh. entah nanti babak belur ya. Siap-siap artinya dikerjakan secara bersama-sama bersama. ya kolaborasi betul. antar. Bihak-bihak pakaian dan stakeholder yang ada Nah itu tadi yang disampaikan Pak Wakil bahwa Itu bukan tanggung jawab instansi saja Tetapi seluruh komponen masyarakat Masyarakat ikut berfran ya? Iya itu ngomong-ngomong kapan saya dipersilahkan minum polo Ya ini ngopi dulu silahkan Ngopi dulu Belum ngopi kita tol Nanti keluar asapnya Tapi saya pribadi salut Pak tim dan Pak Kapolres Kayak kebetulan kan ketua di beberapa uh, Tim ya Ini luar biasa aktifnya Kalau komandannya tidak sempat datang Anak buahnya hadir Safnya hadir ya. Jadi double thumbs up <laughs> <tap> Sampai yang terakhir kita ngomongin ini dari stunting ke inflasi ya? Hmm, ya. waduh luar biasa itu responnya tak kok oh, gini-gini, pengaturan ini gini. saya akan kirimkan orang-orang terbaik -orang saya hmm. yang mengerti dan mengerti terkait masalah yang mungkin sampaikan sama Pak Wakil tadi kayak kemarin inflasi, inflasi, seksesri, karena Betul. kemarin baru-baru dan, dan tiap, tiap pertemuan pasti kalau nggak Pak Kapolres, Pak Kasat, Kasatnya dikirim hmm langsung eksek, tetap, tetap padannya juga, pakas diketetan ini yang kita suka kalau di Tameng itu kerja tak, tak, itu kalau di Militer namanya ya. patak-patak tak, ya. tak, tak, tak, tak, tak, tak hmm. nah kalau bahasa anak muda sekarang oh. sak, <laughs> <laughs> kalau bahasanya bukan sak, sak, saknya, oh. gitu ya, kalau bahasanya dia beliau yang terkena saja gercep gercep Gila. ya geber gerakan bersama gercep dan gaspul gaspul gunakan semua potensi yang ada memaksimalkan iya secara optimal gitu gas gaspul gaspul luar biasa <tuk> dan ya saya juga merasa ya ini Orko Bimda ini kita apa ya persahabatan ini semakin hari semakin erat dan ini ya memang harusnya di mana mana terjadi ya, gitu. di mana mana harus uh, dilakukan karena bagaimanapun kalau Forko Binda punya ikatan persahabatan dan komunikasi yang yang baik Permasalahan itu dalam kita, bisa kita selesaikan Jadi kalau memang masalah sahabat itu ya, antara sahabat sama teman itu tidak jauh, walaupun kadang-kadang orang juga mengartikan. Kalau sahabat itu dalam kondisi apapun dia akan selalu ada di sampingnya. Begitu pak. Kalau soal filosofi ya saya tidak banyak komentar kalau beliau yang filosofi, filsufi. Yeah. <laughs> Jadi, luar biasa sahabat saya berdua ini sahabat rasa saudara ini saya mikir ini ini berani lagi ini kegiatan anak muda disupport yeah. saya sampaikan tadi ini pengguna Pancasila yang ini. wah ini juga disupport di penuh oleh Uh, Pak tim dan Pak Kofo sudah saya bilang iya, benar-benar eh, karena kan. ini Pak kami saya berpaksa belas sepakat bahwa pemuda adalah pilar bangsa nah, ketika pemuda kita lemah nanti akan bermasalah dengan regenerasi nah, kita di negara kesatuan Republik Indonesia makanya pemuda Pancasila ini menurut kami adalah kekuatan yang harus kita maksimalkan dan maksimalkan agar bisa budaya guna untuk masyarakat, nah, ini kan contohnya dia dengan acara UMKM dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena melihatkan ekonomi kerakyatan rakyat kemudian festival band tentunya ini selain mencari bibit-bibit musik ya, prestasi musik tapi juga hiburan pak iya, dan ini kreativitas anak budaya tersalurkan betul, betul. kalau saya lebih menyebutkan kepada bahwa pemuda budaya itu adalah jebek Oke. Okay, Oke, terima kasih. Makasih. Cekidot.